Analisa emas US di tanggal 17 Februari tahun 2022, harga emas diperkirakan masih berpotensi untuk bergerak bullish ke sekitar area 1879.00 terutama jika harga terus bertahan di atas level 1859.00 cermati pergerakan harga emas jika terus bertahan di atas area support tahun 1865-60-1859.00, sampai karena ada potensi harga emas melanjutkan momentum bullishnya dengan bergerak naik ke sekitar area resistance 1879.00, sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak turun dan bertahan di bawah area support 1859.00, karena ada potensi harga emas berbalik bergerak turun ke sekitar area support 1845.60 sekian analisa forex untuk tanggal 17 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi 081212